kembali lagi di video saya kali ini tentang upload firmware Marlin ke bot SKR version 1.3. Seperti ini. Jadi spesifikasinya ini adalah 32 bit ya. Lalu jumper ini Ketika ingin disambungkan ke dalam kabel data Dia posisi ada di Kalau di saya ini bagian kiri ya Bagian kiri Seperti ini Ini dalam keadaan hidup Ketika dia dipindah ya, Di bagian kanan Seperti ini Maka akan mati Baik. Lalu yang kedua adalah karena ini upload menggunakan SD card, maka kita harus menentukan SD card yang bisa dipakai untuk Marlin firmware 2 di bot 32 bit. Jadi teman-teman cari SD card yang seperti ini ya. Kalau bisa yang 8 GB atau 16 GB Yang terpenting 16 GB ke atas Itu sudah tidak bisa Jadi ini hanya bisa di Maksimal 16 GB Kalau SD card yang seperti ini Walaupun 16 GB tidak bisa Begitupun juga yang Seperti ini Ini juga tidak bisa Oke okay? karena saya memiliki SD card 64GB maka saya akan menformatnya dulu menjadi 8GB seperti itu lalu kemudian saya akan upload Marlin ke dalam bot SKR dengan menggunakan SD card terlebih dahulu masukkan SD card menggunakan card reader modem atau yang lain sebagainya percaya muncul yaitu drive-g ini milik saya kita lihat properties nya Dia ya, sistemnya menggunakan XFAT ini kalau XFAT tidak bisa ya maka nanti harus diganti sistem menggunakan FAT32 selanjutnya kita lihat pada memorinya. Memori ini 59 GB. Nanti akan saya format menjadi 8 GB saja. Boleh a uh, 10 boleh asal jangan melebihi 16 GB. Baik. Untuk mengformat kita pakai aplikasi namanya AOMEI ya. Tampilannya kira-kira seperti ini, di bawah sendiri ada drive G. Itu langsung kita klik kanan. Selanjutnya delete partisi, maka akan unallocated ya. Jangan lupa di apply. Baik, dia sudah posisi unallocated. Selanjutnya kita klik kanan lagi, kita partisi. Eh, tadi saya mau bikin 8 GB saja ya. Kemudian sistemnya saya ganti FAT32. Jangan lupa FAT32 lalu oke. Okay. Di sini ada dua partisi, kita apply. Oke. Okay. Baik, di sini SD card sudah berfungsi ya. Sudah siap untuk diisi firmware. Kita lihat nya sudah berubah menjadi FAT32. Memorinya 8 GB. Saya kira cukup untuk firmware. Uh, yang selanjutnya adalah mari kita download dulu marlin ya ketik saja marlin firmware pilih download yang atas kita cari yang fix ya Selanjutnya kita ekstrak saja. Kita lihat di situ ada platform IO ya pada salah satu filenya. Selanjutnya kita akan langsung pembuatan firmware-nya. Kita buka dulu SD card, klik kanan langsung kita ambil ke pembuatan file. situ kita tulis dengan huruf kapital ya, firmware dot core. lalu txt-nya kita hapus aja. kita oke. Okay. bagi teman-teman yang tidak bisa membuat extension code uh, saya sarankan untuk buka start menu uh, kita run ke file export option kita gulir ke bawah di view itu ada settingan head extension disitu di uncheck saja seperti ya ini ya seperti ini kita uncheck apply lalu oke okay. di disitu nanti kalian bisa mengubah file extend dari txt ke cure kembali lagi kita ke desktop lalu kita buka VS Code ya. Saya menggunakan VS Code bagi yang menggunakan Atom silahkan Yang jelas di sini nanti platform IO-nya harus kita install ya seperti sebagaimana video yang pernah saya bikin. Kita buka saja open IO Kita buka open project, ya. Marlin yang tadi kita download, kita buka, kita import ke dalam platform. Ayo, kita tunggu sebentar, baik setelah ada tampilan kira-kira seperti ini kita buka saja platform IO, disitu ada file platform IO, pada Mega Arduino Mega kita ganti lpc 1768 oke seperti ini lalu pada Marlin folder Marlin kita buka untuk configuration.h kita ubah ya sesuka hati silakan yang mau diubah tapi yang pasti pada port ini tidak boleh nol pada 32 bit harus minus -1. Untuk port 2 ini boleh dipakai ya hilangkan angka uh, hilangkan uncommon, ya. Maksud saya bisa dihilangkan komanya. Lalu ini yang terpenting adalah boardnya, pemilihan board ini menyesuaikan pada pemakaian SKR ya. saya akan share dulu ketik SKR kita ctrl F tadi ya untuk ctrl find kita ketik SKR lalu SKR 1.3 kita copy kita pastikan ke settingan motherboard Yang lain-lain, silakan dipastikan ya. Oh, ini nama ini perlu saya ganti dulu ya. Lalu, saya akan merubah end stopnya ya. And stop, and stop mana and stop ya? E min kita ganti dengan true dan seterusnya. Silakan teman-teman bisa modifikasi seperlunya ya. Saya akan cari eprom dulu. Oke, okay, saya akan main dulu. -ROM nya lalu saya akan mencari LCD diskon full grafik nanti ya. ini tujuannya LCD ini supaya nanti keluar pada LCD ada tampilannya begitu kira-kira. Saya kira sudah ya. Ini cukup kita build dulu. Bisa kawan-kawan lihat di bagian kiri bawah ada centang. Itu artinya build. Build itu kalau dalam Arduino IDE sama saja dengan compile. Untuk yang sebelahnya itu tanda panah adalah upload ke board. Di sini saya langsung build saja ya. Tidak perlu saya upload ya. Bisa teman-teman lihat di sini compile sukses ya. menunjukkan hijau warnanya. Jadi LPG1768 ini telah sukses kita compile, kita build. Selanjutnya kita akan mengambil file firmware di PIO lalu build LPG1768 dan kita buka saja di folder firmware .bin. Selanjutnya kita sentu SD card. Kita cek. Ya, disitu situ sudah nampak ya. Walaupun firmware core -nya itu belum belum ada, masih 0 KB. Lalu, selanjutnya masukkan SD card ke dalam TFT seperti ini, dan kemudian pindahkan jumper bagian kiri USB kita masukkan. Lalu, pastikan di situ teman-teman di dalam disk manajemen keluar Marlin SD card USB device ya ah akan muncul seperti ini SD cardnya dan itu sudah terisi 100 oke okay, saya kira 120 KB ya e, dan pastikan juga ada comport dari board SQR nya disini punya saya kompor 4 jika teman-teman tidak keluar Marlin SD Card USB, maka bisa melihat tutorial di situ ada uh, disuruh untuk menginstal driver ya, seperti itu. Dan selesai, ini sudah terisi firmware-nya seperti ini. Line sudah berubah ya uh, Kalau perlu Kalau masih belum tinggal di Reset Baik, Seperti itu uh, Sekian dari saya Jangan lupa subscribe Like dan kamen, terima kasih.